Yo, what's up, bro, oke okay, bro. Yeah. Hari ini kita akan review makanan lagi. Yeah. Hmm. Kita uh, viewersnya agak banyak, nggak hmm, banyak ya. Oke, okay. sekarang kita lagi nih cacetan sama mbaknya yang jual pentol mercon. Waduh, langsung ini Om Kumis enggak ada bro aku telepon nomornya sih terus jadi terpaksa harus aku sendiri yang nyoba pentol Marcon ini pasti pedes banget dari gambarnya aja aku udah yakin ini pedes guys oh. Oke okay. ini sorry aja guys ini rambutnya agak berantakan karena memang aku udah dua hari enggak mandi Oke okay, kita di sini ditawarin sama mbaknya kalau MI 15.000, terus pentol marconnya 15.000. Pentol puyuhnya juga ada 10.000, Batagor 10.000 wah wow. Kayaknya kita akan review MI sama pentol marconnya aja karena lain kali lah kita akan review pentol puyuh sama Batagor Oke okay, guys, nah, ini mbaknya balas lagi apa ya? Oke, kita lihat. aku tanya lagi oke okay, bolehlah minyak satu terus pentol marconnya ada level berapa nih dibalas enggak oh ya yeah. oh ya yeah, dibalas bro oke okay, dilihat mau diantar kemana pak de waduh dia panggil aku pak D. goblos kapan sih goblos bro kalau kalian tahu artinya goblos uh, terus di komentar ya terus pedes mantan waduh oke okay, kita balas mbaknya kita okay. Aku, oh, kita pakai bercandon dulu. <laughs> Oke, okay, aku coba ya. Yeah. Kode mantan, mantap terus. Video Oke bosku, kita tinggal tunggu pesanan kita datang. Kayaknya agak lama, kita skip dulu videonya. Oke okay, buat teman-teman jangan lupa subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Soal bentar lagi OTW tuh, mbaknya udah balas bentar lagi OTW. OTW. Oke okay. kita tunggu sana kita datang. Hey, mas, kalian coba nanti mas ya? Oh, tidak Oke. Okay. Okay. Okay. Oh. Karena tidak ada ungkumis jadi kita akan akan libatkan kamu master Kemarin gagal, -gagal om komes viral videoku cool. trending master. Aduh. Jadi kalau Telo trending master dengan Mas Teddy. Kasih masuk tag pixel itu. Oke, ditunggu. Master, Mas Teddy Bisa dia santek itu bisa enggak? Bisa. Iya. Kenapa, Mas? Luar biasa ada yang kena begitu, Mas? Bisa, luar biasa. Kenapa kan bisa direkomendasi. Baru kocak jadi calonnya bayar. Enggak boleh gitu orang sakti meminta bayaran, Mas. nolung aku Nanya Kok lama ya bosku ya Banyak orang-orang lagi uh, Pade, minyak, minyak Gak ada, orangnya ini Gak tau kemana, makin ya Aduh Aduh bosku, gimana nih bosku Waduh guys, ternyata Ini Rasa mantannya tuh nggak ada Jadi tinggal pentol aja Gimana nih Aduh Oke bosku, sekarang Oke. pentolnya udah datang. Oke. Ini berapa mbak? Eh, dua puluh. Mercon, mercon iya, ya? Mercon. Pentol mercon. Oke. Oke. Ini. Uang pas aja. Uang pas gak ada. Bu ada uang pas ada. Boah, ada ya bu? Pirro, pirro. Oh. Yang ada. Ya. Ini mbak. Terus cover ready Terima kasih Mbak ya. Nanti kalau ada mantannya, kabarin ya. Oke okay, bosku, sekarang kita udah dapet. Kita tentang merconnya. Tapi bagi dua. Iya nggak? Kita dulu Master. Saya review Oke. dulu Master Jadi ya. Dengar, mau diajak kerja sama Master? Dia nggak mau berangkat, tapi nggak mau bagi dua. <laughs> kalau mau berangkat ya. Kalau mau bikin besok kontennya, Mas Deddy. Oke okay, yeah, yes, yes. yeah. okay. hey. langsung mas Teddy terima BRT, mau ngomong apa Oke. Langsung banyak nih. Iya. Eh jangan ribut mas Eh Jeff terima bicara loh. Oke bosku. Sekarang kita buka pantau merconnya. Sayang sekali bosku kita udah pesan mie mantannya tapi nggak ada. Jadi kita terpaksa tinggal buka pantau merconnya. Oke, kita buka ya, guys ya. Oke, bismillah. Waduh. Ini masa semua. Aduh, siapa ini yang makan ini, Mas? Saya review. Ini saya enggak berani aku. Saya enggak berani. Oke, kita ambil Shadow dulu. ini adalah bercotot rasa mantan. Oke, guys. Gimana? mas Ini Mas rasa jambatanku. Ini bukan ini master, ini mercon goblok apa goblok, Goblok rasa goblok gitu. Jadi ini martonnya ini sambel semua jadi saya nggak terlalu berani makan. Jadi kita kasih ke bos suruh review ya. Oke, kita buat sinemat dulu buat pentol marton ini. yang nyobain pentol merconnya. Oh pentol mercon guys. Ya, pentol mercon Nanti saya review juga. <laughs> gimana mas? Enak? Uh oh, enak. Pedisnya? Itu. Gak pedis. Enggak. Pedisnya gimana? Piro, giro, giro. level piro gitu-gitu. Kayak bikin apa mas? Level apa Level lima belas. Oh ternyata uh, pentol merconnya ini level lima belas. Itu kayak lo tahu nggak sih? Baksonya bakso atau somen, Mas? Ada minum yeah. tidak? <laughs> ini gak di sponsor ya? Jadi lapar. Aduh, gue Eh, apa baso ini? Bakso nih, Pi, yeah. Mas. Bakso atau somen nih? Somen sih, atau somen ya. Berarti enggak terlalu bakso. Ayam ya? Ya, yeah, somen ayam. Oh, somen ayam. Ini harganya murah, guys, buat teman-teman yang mau pesan tinggal hubungi saja di Facebook Ilm Ilma Sakra Ini harganya cuma 15 e eh 15.000 Karena tadi niatnya pesen 2 jadi ada ongkirnya 5000 Jadi ini sangat murah dan rekomendit banget. Rekomendit ya mas ya? Ya, ya. Hah? <laughs> Ini sangat recommended buat teman-teman yang suka pedis untuk nyobain kontol mercon ini guys. Oke, Masar, kita nyobain bayar master Rembrandt sekarang. Satu kali, master, coba kita Masar Aduh, Coba dulu, Mas Ad. Coba-coba saja dulu, Mas Coba dulu, Masar Sayang sekali, om hmm. kumis tidak ada, Masar jadi hari ini kita review. Gimana coba enak masar, tapi pedis sekali, kebetulan saya tidak suka pedis jadi ini kepedisan buat saya pedisan Master kira-kira levelnya berapa masar? ini level 18 ya Mas. 18 masar hmm. emang ngeri banget nih gak? lihat bumbunya aja sampai, <laughs> kayak gitu Ayo. kalau baksonya itu somay atau bakso masar? ini somay masar somay ya, somay ayam atau sapi Master Rasanya enak matangnya pas kenyal-kenyal ya. gitu. Heeh. Kayak enggak? Oh, banget. Top ada sambalnya ya. Kita yang enggak ada sambalnya. Kita cobain. Kok benar, benar enak sih. Oke. Okay. Hmm, hmm, hmm sambalnya enak betul tapi sambalnya enak tapi apa ya pedisnya tuh sambalnya enak masuknya enak enggak terlalu pedis yang kayak extreme banget gitu guys jadi sambalnya tuh emang enak pedis manis sih, yang lebih tepatnya itu pedis manis ada manisnya pedisnya tapi ya oke okay banget ya buat teman-teman yang suka pedis ini sangat rekomendasi banget buat teman temen Oke okay guys, kayaknya kurang Abdul kalau saya belum nyobain lagi bakso ya Tapi kita akan makan dengan, nih, ayam geprek Nah, ini ayam geprek levelnya cuma 3 Level 3, jadi saya masih bisa tahan tedis kalau level 3 Kalau level 194 itu sangat ekstrim banget buat saya Oke, okay, kita makan pakai nasi ya Oke, okay, kita coba pakai nasi bro Oke kita coba makan pakai nasi. Nah ini kita coba makan pakai nasi. Nah kita ambil yang enggak berisi berisi sama dia. Ya? Oke bosku. Oke kita makan pakai nasi kayak lebih enak pakai nasi bro. Oke bosku kita coba makan pentol mercon ini pakai nasi supaya pedisnya agak berkurang ya hmm apa ya, disnya gak cari hati biar paling nasi doh kita kita bahkan ayam gepreknya aja nah ayam gepreknya gak usah direview karena ayam geprek itu udah nggak langka lagi. Jadi sangat sudah merakyat lagi, jadi kita gak usah review lah. Hm? Maaf berapa Oke bosku, kita udah selesai makan Dan lupetnya udah tinggal sedikit Nanti aku lanjutin lagi Ini suami bocornya sangat rekom, banget buat teman-teman Karena dia merconnya tuh nggak sambel yang kayak nyengat gitu Yang langsung ke hidung Ini sambelnya enak Ada tomatnya juga ya, Mas kayaknya ada Ada tomatnya ya, Mas Karena kayak rumah gitu sambalnya tuh kayak ada manis-manisnya gitu jadi nggak terlalu sengat. jadi sangat rekomendir banget buat kalian pedisnya lah, kalau pedisnya kalau 15-an kita Oke. Okay. Di oke disitu nggak dicatomi nomornya sih tapi kalian langsung bisa cat langsung karena dia aktif 24 jam dan seluruh kayaknya nggak sampai malam deh cuma siang aja jadi kalau malam dia menerima pesanan siangnya baru ngantar gitu oke bosku sekian dulu review pentol mercon lain kali kita akan review makanan yang lebih enak lagi yang lebih menantang tapi yang gak pedis-pedis karena saya gak tau suka pedis nanti kita ajak om kumis atau mestar gindar kita review makanannya makanan yang ada di bone bone karena banyak makanannya yang aneh-aneh dan menu-menu terbaru di bone bone ini saya lihat jadi saya penasaran banget ingin nyobain ya. Oke, okay, terima kasih banyak buat Mbak Ilma Sahra yang udah nganterin makanannya. Makanannya enak. Kalau oh, buat nilainya 8 dari Mas Karl oke. Okay? Kalau saya sih enak 10 lah. Karena sambalnya tuh enggak terlalu sengak banget, jadi sambalnya tuh lembut. Jadi enak masuknya tapi pedis, tapi enak loh Oke. Okay, sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Oke. Okay. Tuan